Ya, selamat datang kembali para peserta maupun kalian berada dan kali ini kita akan melanjutkan aplikasi kasir kita. Oke. Ya, pertama saya akan buka proyeknya Oke, saya sekarang sudah di folder backend dan saya akan buka terminal dan buka Visual Studio Code yang mengarahkan ke folder ini. Dan sekarang saya sudah ada di tampilan Visual Studio Code. Pada video ini saya akan mengimplementasikan autentikasi dari aplikasi ini. Autentikasi itu uh, sistem login, yang ngomong ya apa yang perlu dilakukan kita buka Chrome dulu atau browser sesuai kesukaan kalian Oke okay, ini saya belum sudah terbuka saya akan Hai uh, cari keywordnya jwt laravel jadi jwt itu adalah uh, JSON Token ya dan saya akan import live library nya untuk diimplementasikan di Laravel oke okay. di sini ada perintah yang paling atas yaitu ini composer require ini. Ini di copy saja. Kemudian masuk ke social Studio Code. Saya akan buka terminal baru, ini terminal new terminal. Oke. Okay. Kemudian saya paste di sini dan dilakukan instalasi Dan langkah selanjutnya adalah ini untuk Laravel 5.4 ke bawah ya. Jadi karena ini Laravelnya nya pakai yang versi 8 tidak perlu melakukan perintah yang ini yang menambahkan providernya. nya Lanjut ke publish config-nya. Ini di copy saja. Semuanya copy. Copy. Kemudian kita tunggu ini instalasinya selesai. ini sudah selesai, kemudian saya akan paste untuk publish config nya sehingga di folder config ada file bernama jwt.php oke, ini masih proses. oh, ya mohon maaf ya, ini yang di yang paste salah coba saya ulang, oh ya yeah. Bentar, saya itu lagi. Uh, ini. Nah, ini sekarang tipis. Nah, ini ke uh, ada dibuat folder JWT dan PHP di folder config. Dan itu isinya adalah uh, algoritma casing yang dipakai atau algorithm yang dipakai oleh ini jwt nya jadi bisa dikonfigurasi dan juga di bawah ini bagian jwt time to life ini ini adalah default eh, token apa expired tokennya jadi berapa lama token itu nanti akan kerja luar dan ini kalau dibaca di dokumen, eh, komentar dokumentasinya spesify the length of time in minutes. Jadi dalam bentuk menit. Kalau di sini tulisannya 60 berarti 1 jam token itu akan berlaku Se sebelum dan sebelum nanti sebelum 1 jam ya mungkin 50 5 menit uh, di front end nanti kita akan lakukan refresh. Oke, okay, lanjut. Ke selanjutnya yaitu melakukan generate untuk uh, apa namanya JWT-nya. Saya akan ke terminal lagi. Ini terminal. Oke. Jadi sudah buka terminalnya. Saya akan langsung masuknya ke view kemudian terminal. Oke. Kemudian saya paste ke sini. Nih JWT secret kalau tersedian ini tulis saja. Kalau enggak ada ya oke okay, berarti. Ini sudah selesai untuk uh, import library-nya. Kemudian kita akan lakukan konfigurasi di uh, model kita. Lanjut ke quick start. Di sini paling atas ini ada uh, suruh masuk ke user uh, model user. langsung saja kita cari saya tekan control p kemudian saya tulis user sini ada update uh, slash models oke okay. di sini saya akan tambahkan sesuai yang ada di petunjuknya di sini kita butuh implement jwt subject oke okay, kita tulis di sini implement jwt subject oke okay. lalu ini pasti butuh implementasi dari uh, interface jwt subject implementasinya kalau dilihat di errornya itu butuh yang namanya Aduh ini itu yang namanya jwt-identifier dan jwt-custom-claims ya, di sini sudah ada contohnya langsung saja kita copy kemudian taruh bawah lah nama bawah sini lah. sudah dan error harusnya sudah hilang oke ini sudah hilang, hilang oke lanjut ke konfigurasi out jadi kita harus masuk ke config op happy saya akan tekan control p saya tuliskan out dan ya ini ada default config saya pilih ini defaultnya saya arahkan ke uh, got-nya, kita arahkan ke api Kemudian ke bawah ini API ini drivernya saya ganti ke jwt kemudian nya saya hilangin. Oke, okay. provider tetap user. Ini providernya di sini ya, ini users, okay. di biarin saja, dan kurang nah, kayaknya sudah selesai. Oke, okay. dan yang penting lagi nah, kita ke root coba Kemarin sudah dikonflik atau belum? Uh, road service provider nah ini di road service provider itu letaknya di app folder app kemudian provider sini ada configure rate limiting nah, ini kita ganti per menitnya 60 ya kita ganti 90, 90. Nah ini artinya akses per menitnya itu dibatasi berapa nah ini aplikasi sendiri ya udah kita nggak usah batasi nah uh, banyak aja oke okay konfigurasi dilanjutkan ke mana tadi ini outcard out Oh ini sudah jadi diganti JWT ya okay, ini login ini adalah setting untuk uh, routing ini road groupnya Oke okay, kita copy semua lalu kita masuk ke API nah ini buat ada di Walter Routes Okay, saya akan tunjukkan. Saya buka cybernya. Okay. Nah ini cybernya ada di Water Route API. Saya akan taruh itu uh, autentikasinya di sini. Saya paste ke bawah. Dan ini saya akan hapus yang defaultnya. Mungkin sekalian komennya aja ya. Tidak biar ketika buka API langsung kelihatan fotonya saya shift. ini saya akan rapikan oke okay. okay. sip mungkin fungsinya di bawah oke, okay. sip ini adalah model yang untuk Laravel 7 jadi seperti ini karena kita pakai Laravel 8 kita harus ganti ke model yang Laravel 8 oke, okay. sini Uh, mungkin Oke, okay, ini di disini ada login, logout, refresh me Saya akan ganti Ini login ya Oke, okay, kurung kotak Kemudian di, di uh, Parameter pertama Oh, sebelumnya Kita buat dulu untuk Class or controller nya Jadi, saya buka terminal lagi Kemudian Saya tuliskan Oh, saya tuliskan eh, PHP artisan model eh, make controller kemudian out controller, oke seperti ini, enter dan akan dibuat sebuah controller yang bernama out controller, maka kita bisa, sekarang bisa masukkan di sini out controller, oke kita import Nah, impornya itu ada di http controller all controller ya, di atas sini. Kemudian kita kasih titik dua kali, kemudian class. Dan di uh, parameter selanjutnya atau komponen error selanjutnya itu adalah nama fungsinya. Itu login. Ini sama seperti di atas. Jadi di sini app controller class kemudian di sini logout. kasih kurung kotak kemudian ini out controller class kemudian ini refresh lalu lanjut ke sini kasih kurung kotak kemudian out controller class metodenya me, Oke selesai ini ada fungsi dokter nggak perlu kita cek lagi ini root group middleware API kemudian Oh ini mungkin middleware API enggak perlu okay, eh out Hai Oke okay. lanjut ke bagian out controller kita buka dokumentasi lagi Kemudian ini saya akan copykan out controller nya Saya copy semua. Hup, sampai sini. Saya masuk ke out controller. Oke, di sini saya paste. Oh. Oke. Okay. jadi di konstrukturnya ada middleware out diarahkan ke Auth API kemudian uh, khusus untuk login nggak perlu masuk ke Auth API oke okay. seperti itu kemudian saya akan edit untuk yang ini respons biasanya jadi saya pengennya ketika sudah dilakukan login dapat token sekalian usernya untuk informasi ke klien apa ke Aplikasi klien atau aplikasi front-end-nya, un, e, untuk e, itu nanti dapat akses kemana saja. Ini saya akan tambahkan user, kemudian di sini, deskripsi token ini saya akan tambahkan e, parameter user. di Disini berarti usernya adalah user. User saya masukkan ke berarti kalau ini diganti eh, pemanggil fungsinya juga harus diganti dari yang paling atas ini ada login ini loginnya pakai email password kemudian ini ada token kemudian di atasnya Oke okay. oke untuk yang login mungkin oke untuk yang pengubahan eh, penambahan user akan dikerjakan setelah ini jadi setelah ini kita akan uh, buat apa namanya buat uh, migrasinya untuk user dulu nah kemudian baru nanti dilakukan pengubahan ini jadi sekarang saya akan masuk ke tabel users jadi saya kontrol B, saya ketikan users ini ada di folder ini database kemudian ada defaulting migration ini database migration di sini ada create user table disediakan ketika pertama kali membuat project Laravel. nah saya akan edit-edit ini dulu oke jadi di user itu ada id mungkin ID-nya saya akan ganti menggunakan string jadi ID-nya nanti pakai uuid ya, itulah kemudian ini panjangnya 100 aja nggak usah banyak-banyak dan saya kasih Uh, apa kejebut primary? Lanjut ke sini, name. Kemudian emailnya unik, dan saya akan tambahkan username. Mungkin sebagian user uh, keberatan kalau i masukkan email karena email itu biasanya panjang. Maka alternatifnya, saya akan pakai username untuk login nanti. Ini unik oke lanjut ke ini ada email verified at mungkin enggak usah karena ini aplikasi admin yang buat yang user nanti juga adminnya jadi nggak perlu verifikasi email atau apa tapi kita butuh email kemudian untuk remember tokennya enggak perlu juga ini atau password Oke okay. mungkin saya akan tambahkan uh, itu string isinya itu adalah permission dan permission ini digunakan untuk menyimpan akses apa saja yang didapat oleh user tersebut. Kemudian selanjutnya saya akan buat sebuah string eh, bukan string, text. ini hmm. saya gunakan untuk menyimpan avatar atau lokasi tempat foto tersebut disimpan. dan disini saya kasih Uh, property null label artinya bisa nul kalau nggak ada fotonya. Okay. Ini kurang lebih seperti ini untuk uh, apa tapi nya kalian juga bisa tambahkan kalau memang dibutuhkan seperti jenis kelamin tanda uh, tempat tanggal lahir uh, nomor telepon dan sebagainya kalau itu dibutuhkan. Oke okay. dan saya akan kembali ke art controller kenapa saya ubah itu dulu karena di sini defaultnya hanya request email kemudian password dan belum ada untuk username dan uh, password. Oke, okay. untuk mengubahnya ini tetap saya tidak akan ubah-ubah yang saya ubah adalah di sini. Maka di sini saya akan buat validation dulu. Ini Hmm, saya buat variabel baru v, kemudian saya akan buat validator, validator itu yang pakai yang facet ini di sini facet pakai yang itu, kemudian tidak dua, dua kali, kemudian make nah, datanya itu kita pakai request, kemudian kita arahkan ke uh, kita ambil yang post. Sebenarnya kalian bisa pakai request, kemudian validate, tapi di sini yang eh tapi nanti yang di itu semuanya, jadi misalnya di query itu ada username itu tetap dianggap, misalnya nggak mau itu saya maunya itu eh, yang di, bayang yang di validasi itu cuma yang ada di post, jadi yang di query itu diabaikan query itu yang eh ada di URL, tetap ada di URL itu diabaikan ya banyak gitu, kita lanjut aja di apa ini atribut kedua ya attribute. parameter kedua itu ada rules rulesnya itu kita isikan ini ada username atau email aja ya perubahannya email ini emailnya adalah required dibutuhkan kemudian passwordnya tidak gitu, dibutuhkan required Oke jadi nanti meskipun eh, login menggunakan username tetap masukkannya ke kolom email gitu. Setelah valid, kalau dibuat kita cek itu valid atau enggak pakai V kemudian kita panggil fungsi fails nah, Kalau fails berarti kita throw new eh, validation exception itu nanti akan mengirim, nah ini validation exception ada dua, kemudian kita pilih yang bawah yang illuminate yang ada illuminate nya, oke, validatornya kita masukkan V, yang variabel tadi, kita tambah kasih titik koma, nah ini nanti valid, uh, validation exception ini akan mengirimkan kode status 429e422. Eh, 429, yang artinya yang artinya itu uh, inputan tidak dapat diproses gitu. dan nanti ada otomatis dikeluarkan pesan yang kurang atau apa saja gitu nah ini setelah masuk ke tahap validasi berarti kode, kode yang ada di bawahnya ini otomatis sudah uh, variabelnya tadi sudah tervalidasi ya uh, inputan dianggap valid oke okay. langsung saja kita cari eh, kita masukkan semua requestnya atau semua data requestnya ke variable input. Nah ini saya buat variable input, kemudian disini saya tuliskan request, kemudian saya ambil yang post. Oke. Okay. Dan di sini saya cari usernya. Jadi saya oh ini titik komanya belum. Oke okay, di sini saya akan buat uh, variable user, kemudian saya akan panggil mode user nah ini kemudian saya akan cari where kita pertama cari email dulu cari yang emailnya itu sama dengan input uh, yang email form email kemudian kita uh, kita panggil fungsi first ambil satu yang paling atas intinya kemudian setelah itu kita cek If not user, jadi ketika usernya nggak ditemukan itu otomatis nilainya akan nol atau nul dan di sini saya akan cek menggunakan ini jika usernya nul nol itu kalau di not kan jadinya true jadi jika itu maka kita akan cari yang menggunakan username jadi ini misalnya nggak ketemu kita cari yang menggunakan username jadi saya akan tarik user sama dengan user ini sama seperti di atasnya pakai okay, where nah tapi biasanya di sini ini yang dicari adalah kolom username pada database inputnya tetap sama yaitu menggunakan form email kemudian ini sama first nah lalu di sini kita seleksi lagi kita cek lagi itu user masih ketemu atau enggak ketemu apa enggak kalau masih enggak ketemu berarti kita throw authentication exception nah sip jadi kalau cari email enggak ketemu username yang tetap enggak ketemu nanti kita uh, berikan pesan oh ini enggak enggak terdaftar ini jadi nanti kita kirim respon code uh, HTTP-nya itu 401 unauthorized, unauthorized. Nanti kita akan uh, cek di aplikasi Postman-nya. Oke, okay, ini setelah usernya ketemu. Oke, okay, ini usernya ketemu kan. Uh, ini ada kredit kredit ini akan saya edit Oke okay, yang enggak pakai request ini tetap selesai Oke okay, ini password mungkin sama email saya taruh bawah biar agak rapi Oke okay, ini kurung satu bawah nah ini kita masukkan hmm, emailnya itu adalah kita ambilnya dari user usernya sudah ditemukan tadi kita ambil emailnya nah ini untuk passwordnya kita ambilnya dari inputan user jadi input yang form password jadi emailnya ada adalah yang user yang sudah di uh, dicek-cek tadi mungkin user kemu tapi untuk password tetap kita ambil yang uh, dari inputan inputan dari uh, front-end nya gitu nah ini uh, mencoba untuk melakukan ini apa validasi termasuk passwordnya itu contoh apa enggak kalau enggak ya ini dari return response nah ini ini akan saya ganti dengan nah ini kan masih manual kayak buat error sendiri kemudian buat status code sendiri nah itu akan saya seragamkan menjadi yang ini throw new authentication exception saya akan paste ke sini nah, nah ini sudah selesai lalu di sini tadi kan ada parameter kedua, nah setelah diubah tadi, otomatis kita menemukan user k, itu bisa kita taruh di parameter keduanya usernya, nah seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke refresh, di refresh itu akan ada uh, respon token lagi, nah kalau di sini uh, Okay, ini nanti di proses ini akan dapat token kan, jadi ini saya akan keluarkan. Ini saya buat variabel baru dan yang tadi saya pindahkan ke sini dan setelah di refresh, saya akan cari usernya. Usernya dapat dari mana? Dari out nah dari out ini ini ada fungsi yang bernama user nah, ini beda sama yang login tadi kalau yang login tadi kita tidak bisa pakai out user karena uh, use nya belum login tapi kalau ini kan sudah login tapi butuh refresh token jadi kalau dipanggil out itu sudah muncul user yang login yang mana gitu jadi yang ini enak uh, nanti di respond di token yang pertama kita masukkan tokennya yang kedua kita masukkan usernya sip ini L semua sudah selesai nah tapi ada satu masalah lagi nah ini usernya ini yang akan di uh, yang akan di -uputkan. itu kan banyak sekali informasinya sedangkan nanti mungkin yang dibutuhkan ya cuma beberapa Tuh. jadi saya akan ambil sebagian saja dan biasanya kalau itu yang mesti butuh misalnya ada nama, kemudian mungkin username, username itu nanti bisa lah ID pegawai atau apa. Lalu selanjutnya mungkin avatar atau fotonya. Kemudian lalu e, itu permissionnya nya Jadi cuma 4. Sedangkan yang di tabel e, di kolom tabel database tadi kan masih e, banyak sekali kan ini buka ini, nah ini kan ada banyak sekali ini ada email, ada ID, nah itu tidak akan kita masukkan, dan misalnya kalau ditambahkan apa ada tambahan itu kan untuk semua, maka ini saya akan filter, jadi ini, oh ini tidak akan saya tambahkan di sini, tapi saya akan edit yang di sini, jadi di sini saya akan buat array. Nah, seperti ini di disini saya akan uh, buat uh, apa ya kita akan buat mah mungkin namanya dulu dululah name nah name itu dapatnya dari user kita ambil uh, properti name kemudian mungkin username nya butuh user kemudian ini ambil yang username kemudian kita mungkin avatarnya yang dibutuhkan juga user avatar lalu selanjutnya kita butuh yang namanya permission nah ini untuk menentukan nanti aplikasinya yang bakal dibuka apa aja misalnya kalau nggak ada admin ya berarti nggak dikasih akses nah, admin ini user oh ini tadi kan rencananya mau dibuat jason nanti yang disiapkan dalam peters string maka yang di permission ini harus di decode dulu disini di decode agar jadi uh, array nah ini yang di decode adalah user permission nah seperti itu oke tunggu Tuh, apa namanya autentikasi kurang lebih begini ini sudah beres insya Allah okay. ini selanjutnya kita akan tes untuk ini backend menggunakan aplikasi postman Oke okay, saya akan buka dulu untuk aplikasi postman nya ini saya belum ngasih shortcut jadi ya, kita cari ke direktorinya atau ke folder nya aplikasi postman nah ini saya masuk ke sini coba saya buka Oke kita tunggu dan ini sebenarnya sudah buka masih loading <tuh> Pilotingnya loadingnya ada di layar utama bukan di presentasi oke okay, ini kita masuk postman nya nah ini masih untuk file anu ambil data dari servernya postman jadi naknya postman itu datanya tersimpan di server kita buka dimanapun kita login ya data kita otomatis tersinkron saya akan buat uh, collection baru eh bukan collection workspace baru ini saya akan buat grid new ini kita buat apps kasir tipenya buat personal saja langsung kita create workspace nah ini sekarang sudah di workspace baru dan ini masih kosong collection nya kita buat collection nya di sini kita buat authentication create lalu di authentication kita buat sebuah request isinya login oke ini kita akan masukkan Hmm, http berapa yang kemarin yang sebelumnya okay, coba kita cek di uh, apa, apa konfigurasi servernya ini okay, disini login okay, saya masukkan passwordnya sama username coba saya lihat di listener Oke, okay, kasir tekan ada di 1701 mungkin. Oke. Okay. Tes 1701. Oke, okay, ini masih not found. Apakah benar ini? Oke, okay, di saya masuk ke file project dulu kalau kita. Gitu oh uh, sebentar itu karena mungkin karena saya mengganti nama direktorinya jadi muncul phone eh saya akan ubah dulu ini seperti halus jadi foldernya saya ubah nama tapi yang di sini otomatis tidak menemukan foldernya ini saya akan ubah uh, rootnya atau komenturnya root ini nah ini banyak Uh, saya ganti tanpa spasi ya karena sebagian project tidak mau ketika directornya ada spasinya gitu. oke ini saya refresh juga saya oh, mana? Anu lagi refresh dan ini sudah masuk ya ke Laravel dan berarti bener Di 1701 langsung saya masuk ke Postman Okay, jadi, defaultnya kita pakainya URL itu menggunakan hostnya, kemudian kita slash API dulu. Jadi, ini tadi pakai menggunakan host kita slash API, kemudian baru itu. alamatnya di dimana tadi yang di router tadi kan kita buatnya kan out kemudian login. Nah, itu dan tentunya. Ya, enggak bisa ya. Ini empat puluh lima ya, karena nya yang diperlukan itu pos. Ya, ini saya ganti ke pos. Ya, oke, saya send ini sudah saya ganti ke pos. Apakah responnya dua ratus? Oke, di sini keterangannya, oke. Okay langsung saya preview aja keluar narafel. Oke, sebentar, tapi saya cek lagi. Ini web apps kasir back -end. Karena itu kenapa? Uh, sebentar. Saya coba cek service provider. Oke, yang ini yang API ini masih API uh, prefixnya. Coba saya masuk ke router yang API. Di sini kan prefixnya out kemudian di sini login. Tapi tidak bisa. Out controller terpas, kemudian login. Karena saya sudah masuk ke sini ke login tapi itu tidak bisa. Kenapa? saya akan coba dam di sini kalau ini terdam berarti bisa masuk ke fungsi ini tapi kalau tidak nah itu berarti bermasalah oke, oke ternyata dumpnya masuk nah ini mungkin debat yang agak aneh karena saya nggak bisa debat yang versi testing ya okay, saya coba di setelahnya ini apa validasi apakah bisa oke okay, berarti errornya di validasi jadi uh, sebentar saya coba cek untuk hit. nah itu bedurnya yang ada di respon Oke ini konten uh, type saya akan coba Oh ini kontennya teks Oke jadi secara default Laravel ketika ada itu semacam validasi gagal itu akan mengembalikan ke apa namanya ke alamat sebelumnya dengan mengirimkan apa namanya kuku cookies ataupun pihak cookies mungkin itu berisi pesannya jadi enggak secara otomatis direspon. Nah, untuk mengatasinya kita harus melakukan uh, pemaksaan terhadap uh, untuk mengeluarkan respon berupa JSON. Oke. Okay. Untuk melakukannya kita masuk ke terminalnya ini PS code kita buat sebuah middleware caranya ya ketik php artisan make middleware oke okay. okay, ini middleware saya namanya dengan force season ini namanya terserah pokoknya kalian ingat oke okay, saya masuk levelnya force season oke okay, ini ada handle nah di sini kan ada next request berarti nanti apa namanya request masuk ke sini dulu ketika setelah masuk router itu ke sini dulu baru masuk ke fungsinya ke controller next ini untuk meneruskan ke controller tapi sebelum diteruskan ke controller saya akan edit dulu requestnya di requestnya di request itu ada headers headers nah ini kan saya akan set untuk uh, asetnya jadi asapnya itu saya ganti hanya menerima application JSON seperti itu jadi ini apapun requestnya itu asap apa namanya ini apa sih namanya ya semacam propertinya lah propertinya asap itu saya ganti dengan aplikasi JSON jadi outputnya otomatis aplikasi JSON oke ini terlihat sudah ya jadi selanjutnya ya kita terapkan. terapkannya kita masuk ke file kernel. Ini ada di app HTTP yang ada di sini bukannya di konsol. Kalian di konsol itu untuk ya, PHP artisan itu itu maksudnya ke konsol. Kalau yang HTTP berarti untuk websitenya. ini kita maksudnya ke situ. Di sini naiknya ada middleware saya akan taruh di sini karena ini aplikasi Laravel-nya ini khusus yang ini untuk uh, back-end aja ya, jadi saya masukkan ke sini mid jadi middleware itu maksudnya semua request ya, harus mengikuti uh, harus lewat ya, middleware itu dan di sini ada banyak sebenarnya yang ada di groups nah ini kalau di groups ini kan dibagi menjadi dua lagi web sama API web yang kalau web itu yang bukan API yang enggak ada selesai API-nya nanti ikut yang ini kalau API itu yang ikut yang ini tapi kalau yang yang di atas yang middleware ini ini semuanya baik web atau API ikut ke harus melalui ini serangkaian middleware ini baru nyampe ke kontrolernya gitu. jadi ini yang paling atas saya akan yaitu ubah saya akan tambahkan middleware yang mengubah akan nah, accept menjadi session. Nah, itu lokasinya ada di http. ya APP dulu http. Oh, ini bukan controller, ini middleware. Kemudian di middleware tentu nanti ada force session. Nah, yang ini yang dibuat tadi. Keras. Kemudian jangan lupa koma. Karena ini untuk array. Oke, ini selesai. Jadi otomatis setelah ini semua respon akan berubah menjadi Jason termasuk halaman utama ini adalah halaman utama coba kita request oke okay. ternyata oh, kalau halaman utama nggak nggak anu enggak, enggak, enggak jadi Jason tapi setidaknya ini kalau di coba desain oke okay, loading nah ini tibatinya ini ada ini saya ubah ke kreatif untuk formatnya nah disini kan terlihat kan sudah berubah jadi jason yang tadinya halaman nanti ini sekarang jadi jason nah ini ada message-nya apa given the valid uh, emailnya kurang passwordnya kurang nah gitu ini statusnya 422 oke okay. sudah selesai lalu kita coba masukkan data. Oke, kita coba ke kemudian kita ke RAW, dan di sini teks ini kita ganti dengan format JSON. Oke, saya coba masukkan tadi email ya. Waduh, email emailnya misalnya apa ya? Oh ya, ini untuk apa namanya? Ini belum tidak ya email profitnya yaitu password, ya ad password gitu. oke okay, ini tandanya akan error karena tabelnya tetapi belum dibuat ini data q pun database ya karena ya belum dibuat ini saya send ulang kayak mungkin sebagian uh, sebentar sebagian mungkin erornya bukan begitu terusnya oke ya udah gitulah oh sebentar oh ini S nya kurang satu ini untuk di verification ya, bereskan dulu ya karena oke ini di sini itu berarti tadi ada di auto roll tadi sini tadi okay, ini password S nya kurang satu password nah gini kan coba kita send nah oke okay. akses mungkin sebagian ini ada yang bisa katanya ada yang akses internet nah ini kita perlu lakukan konfigurasi database konfigurasinya ada di Keenk, nah di sini mungkin kalau kalian pakai SAM mungkin ini langsung oke okay, karena biasanya passwordnya root, eh, passwordnya kosong. Tapi kalau di sini saya pakainya MySQL biasa, yaitu yang diinstal manual itu perlu password dan perlu username. Habis sebelum itu. Saya akan buat database dulu. Oke, okay, saya masuk ke terminal. Okay, saya buat terminal baru. Dan bisa pakai CMD atau apa. Jadi saya akan masuk ke mysql -u kemudian meng-usernya adalah user. Ini sesuaikan dengan MySQL kalian. Kalau root ya ini user kalau uh, tulis root, nah, ini passwordnya, nya Oke. Okay. Ini masuk ke kita masuk ke saya akan klik database. Kasir. titik koma. Oke, okay, database access. Oh, sebelumnya sudah pernah buat. Saya jadi dulu berarti. Um, bagaimana menggunakan drop. Oke, kasir. Oke, sudah saya drop. Saya klik ulang. Oke, okay, query oke. Okay. oke, okay, database sudah dibuat ya dan saya akan exit exit. oke, okay, langsung masuk ke NV lagi, NV itu ada di folder utama ya jadi gak masuk folder apapun ya. di folder projectnya ini untuk user saya akan ganti sesuai dengan konfigurasi saya passwordnya juga oke, okay, database nya tadi kita buat kasir oke, okay, ini sudah selesai kita akan lakukan migrasi. Oke okay, kita berikan perintah PHP artisan migrate. Oke okay. sih. Okay, ini coba saya reset dulu karena saya melihat tabel-tabelnya tidak eh apa namanya ya tabel-tabelnya tidak penting. Saya akan coba dulu jadi tidak jadi tidak jadi migrate. Saya akan masuk ke database. Nah, ini tetepnya, ini ke migration. di sini, nah, ini pas set reset, sehingga belum butuh, nanti butuh, tapi saya akan formatelnya dulu, dan untuk high job, ini mana ini butuh apa -untuh? nah, kalau ini kayaknya butuh sih, nanti, oke, udah lah. jadi saya hapus yang reset password saja saya akan lakukan migrate lagi php artisan migrate nah ini yang saya migrate dua tabel oke lanjut kita akan buat seeder seeder posisinya tetap ada di folder database ini sebelum buat seeder saya buat uh, setting dulu faktornya sama sebagai user factory. Oke, di sini modelnya sudah benar, ya. Modelnya user, lalu nah ini adalah kolom kolom yang uh, akan di, di sini. Jadi, faktor ini semacam membuat dam data, lah. jadi data data ngawur, kita ya, nggak ngawur juga ada aturannya nanti untuk ya agar aplikasinya berjalan kayaknya aplikasinya butuh user nah usernya belum ada yang dimasukkan nah ini fungsinya user factory itu seperti itu memasukkan ya itu data data awal tapi yang acak acaknya tapi juga ada aturannya itu jadi aturannya nanti ada di faker nah ini aturan pakai aturan apa misalnya name atau dan ini harus cocok ya. dengan requirementnya database jadi saya buka user factory saya juga buka uh, apa namanya tablenya user ya ini saya gunakan dulu biar dekat dengan user factory ya di sini ini saya pakai id-nya string ya jadi enggak hmm. auto increment jadi kita harus masukkan oke ini saya masukkan id-nya Nah, saya pakainya uuid ya. nah, ini saya pakai yang ramsey yang ini ramsey slash uuid, slash UUID itu aja. kemudian saya enter saya masukkan titik 2 dua kali kita cari uuid yang versi versi 6 ya mungkin ini ya, terserah nah, saya pakai versi 6 oke okay, kita panggil fungsi to string oke okay, ID selesai kita cek lagi selanjutnya butuh name name sudah, email sudah, username belum, email verified no tapi nggak ada ini kita ganti username username nya kita pakai this faker username nah ini kan ada username jadi kita pakai aturan username yaitu inputan inputan username lalu nah, no password-nya ini defaultnya ya ini password gitu aja kemudian ini remember token kita hapus kita ganti dengan permission permission dan permission ini nanti kita ada kayaknya ada tiga aja buat ini saya akan pakai json-encode mengkonversi array ke json mungkin kita buat yang pertama ada admin ini nanti fungsinya untuk membuat mengelola kemudian reset password user lain kemudian kita ada produk ini fungsinya untuk memberikan akses untuk mengelola produk mengganti harga dan sebagainya lalu kita tambahkan juga stroke nah stok ini digunakan untuk mengedit stroke atau ya mengedit struk lah kalau melihat stroke kayaknya semua semua admin bisa atau kita pisah ada stroke kemudian stroke write nah gini aja jadi stroke itu untuk melihat saja kalau stroke write berarti dapat melihat plus mengedit atau menghapus lalu selanjutnya tentunya kita kasih um, properti share jadi kalau nggak ada semua aksesnya ya tidak bisa apa-apa atau untuk kasir kita hilangin aja jadi maksudnya ya semua bisa akses kasir tapi kalau admin nanti bisa dapat salah satu atau beberapa dari permission-permission ini kayak gitu sajalah biar lebih enak atau buat akun juga enggak ada akses sama sekali buat apa sih Oke, okay, kayaknya ada satu lagi ketinggalan yang ada di user ini, satu lagi yang lumayan penting, tapi belum terimpul. Yaitu kita buat uh, integer, yang isinya adalah blog. Nah, ini penting ini. Okay jadi kalau misalnya ada apa itu nanti user bisa diblokir karena ini jangan kita lakukan uh, migrasi migrasi ulang ini saya pakai migrate titik refresh karena tadi reset ya reset itu ya mengembalikan tapi kalau refresh itu mengembalikan plus uh, membuat lagi dan kalau ini kondisinya tentu aja ya sesuai kondisi ya kalau yang di atas ini kenapa kok direset gak direset sekalian karena kita akan menghilangkan password reset jadi migration itu um, melakukan reset itu sesuai dengan yang ada di file migration itu ada apa aja kalau tadi dihapus dulu password resetnya file password resetnya kemudian di refresh password reset yang ada di database itu enggak akan kehapus gitu karena untuk apa di sini kan setiap migrasi itu ada perintah uh, up dan ada perintah down. Nah, perintah down itu enggak ada. Jadi enggak tahu itu kalau dilakukan refresh itu ngapain dengan password risetnya. Jadi enggak ya itu akhirnya enggak ketilit. Jadi itu tadi harus di reset dulu baru setelah tetapis kosong kita edit, kita hapus yang enggak penting. Kemudian baru di migrate ulang tapi beda kasus dengan yang di sini, yang di sini kan kita cuma mengubah ini, mengubah appnya saja. jadi dan jadi database tetap tahu dannya itu tetap drop user. nah, jadi cocok sekali dengan uh, migrate refresh. Gitu. itu bedanya cara penggunaannya. sebenarnya pakai reset terus migrate lagi juga gak masalah. Oke, okay, itu penjelasannya. Lalu apa ya? Oke, okay, ini berarti sekarang waktunya masukkan ke sini. Jadi ini blok Otomatis untuk awal ya nol, Enggak, tidak itu Tuh kalau pengen eksperimen ya nggak masalah. Di random 0 atau satu, yang masalah oke, okay, itu selesai setelah itu, lakukan untuk seeding jadi ada di oh belum seeding sih. kita konfigurasi untuk seeder. jadi itu factory ya itu factory itu masukkan aturannya, aturan randomnya setiap kolom nah ini seeder ini untuk memanggil factory -nya. nah ini sudah ada bawaannya, kita uncomment aja dan ini factory kita mau buat berapa misalnya saya buat tiga sajalah enggak usah banyak-banyak jadi tiga tiga apa namanya tiga record atau tiga inputan oke okay, setelah ini selesai kita panggil php artisan oke, okay. nah ini ada database setting complete charger ini kita bisa cek di data yang pakai php admin silahkan yang pakai terminal seperti saya juga silahkan nah saya nak kalian lah. saya pakai meski ini apa meski terminal versi command prompt Oke okay, saya masuk dulu saya select dulu untuk apa hasilnya Oke okay, saya coba sih tentang from users oke okay, ini ada tiga ini tiga ini yang dua ini yang ke satu nah ini ini ada ini id name email sama username kemudian password oke okay, yang patternnya null oke okay, nggak masalah saya akan copy yang ini dulu ya Bradford 33 ini saya copy saya akan masukkan ke sini oke. coba ini saya solahkan dulu untuk ngecek apakah itu beneran bisa salah atau oke bener ya ini kalau disolahkan outputnya 401 unauthorism kemudian kalau ini passwordnya benar atau username password benar hmm, dapatnya kode 200 dan dapat akses token kemudian ini kita dapat user oke okay. si ini selesai oke okay, dan sepertinya ada yang ketinggalan kita masuk ke out control lagi yaitu di fungsi me nah ini jadi fungsi me ini masih meresponnya eh, masih semua data user ini kita akan eh, kita akan filter seperti ini berarti ini akan saya copy aja saya akan paste Malah ini oke, okay. akan di sini dulu lah, dan yang ini akan saya keluarkan. Nah, ini saya buat pada ya, penyerap ini. Mungkin ini saya buang aja, datanya akan saya masukkan ke dalam respon ini. Oke, ini saya cut saya masukkan ke sini kurungnya respon, okay. jadi Mie ini yang dioperkan nggak semua dan satu lagi nanti <tadi> kan di login kan nah ini perlu dicek apakah blok itu terblokir apa enggak nah itu yang okay, ini misalnya user nih user gak ketemu nah ini sebelum kita apa verifikasi atau apa kita langsung apa namanya berikan keterangan ya usernya ke bloker oke okay, kita cek apakah uh, if user adalah if user block bukan sama dengan nol nah ini Berarti, kita 403 user block okay. Jadi, yang untuk block ini, saya enggak pakai authentication exception, biar beda Saya pakai yang 403 itu forbidden jadi ini user block okay. jadi kayaknya, kalau enggak, menurut berarti bisa satu bisa berapapun itu Oke okay, sudah selesai Hai minoknya kita akan tes untuk selanjutnya yaitu wakannya collection cari ini kita buat request baru ini untuk nih Hai kayaknya tadi di router ada kesalahan Router, oh sorry API maksudnya Nah ini ini itu um, saya akan ganti ke get aja Karena nggak ada yang di data di post juga Oke okay, sebelum dilanjutkan Saya akan coba ganti Ini jadikan ini pakainya selasai API Ini saya akan ganti dengan versi API saya akan masuk ke road service provider Lalu ini ada prefix yang saya ganti dengan V1 Misalnya gitu V1 Jadi di sini harus ini kalau EPA ini nanti enggak akan ketemu sih enggak hmm, akan ketemu itu bisa 404 platform Nah ini akan saya ganti dengan V1 jadi nanti kalau ada update yang nggak bisa menggantikan versi satu nanti kita buat versi dua 2 gitu. artinya versi satu tetap butuh versi 2 tetap butuh nah gitu kan nanti ada dua versi gitu oke kita oke okay. langsung ke mi di ini lokal harus juga versi satu v1 out nih. Dan di sini kita perlu yang namanya token Token yang didapat dari login tadi Kita masukin ke authorization Ini tipenya kita cari Isinya copy dari sini oh, Belum ke copy semua okay. Kita paste ke sini Ke token ini Coba Coba kita send ulang Nah ini sudah keluar nama, username, avatar, bansion Oke lalu kita akan coba refresh, refresh token Jadi refresh token itu uh, ambil token baru Yang token lama kita, apa namanya, kita Kita buat, kita apa, kita keluar lah Untuk refresh gak apa-apa kita buat post oke okay, kita pilih yang ini mungkin ya ini kemudian kita ganti refresh kita sendan tanpa token harusnya nah uh, uh, ini kalau kita kasih token itu harusnya dibuatkan token baru okay, ini buat token baru yang coba kita akses untuk ini. ini ini kan masih masih pakai token lama coba apakah yang terjadi nah 401 jadi token lama sudah ke dan diganti dengan token baru ini coba saya masukkan token baru oke okay. token baru bisa diakses yang terakhir kita coba untuk logout. Logout. Logout. Enggak apa-apa kita pasang post. Oke. aduh, ini logout. Nah, ini ini logout oke cek dulu tanpa authorization oke okay. coba yang pakai bearer. oke okay, successfully locked oh. setelah blackout saya akan coba refresh harusnya sih enggak bisa sudah lockout ya udah ya enggak bisa bener yang ini juga harusnya nggak bisa. Oke, okay, sip. Mungkin saya akan ganti ini message-nya, kayaknya nggak penting. Uh, oke, okay. saya ke out controller. Oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ya kalau logout ya udah, kalau berhasil ya udah logout, gak usah pesan untuk konten aja gitu jadi enggak ada pesannya statusnya juga 204 oke, saya coba ulang login oke lalu kita arahkan ke logout Ini tidak ada kontennya, tapi di sini dua konten. No Kalau kita lakukan lagi, tentunya tidak uh, bisa, atau ada tulisan "unauthenticated" di sini. Untuk autentikasi sudah selesai, ada satu hal yang penting, yaitu uh, apa namanya, untuk melakukan ping atau cek koneksi ya cek ini saya buat koleksi lagi lah ini pink di sini saya buat request pink nah untuk pinknya biar enak saya akan arahkan ke ttp ya ke sini tapi ya tanpa apa apa tanpa api tanpa apa jadi ngepinknya itu kalau aplikasi baru jalan nah itu ping ke alamat ini dan ini ketika di cek pakai ini kan outputnya masih website nah ini akan kita ganti itu untuk yang itu posisinya ada di web the php called the di sini ada ini nae route slash ini sini ini akan saya ganti return response ini kita kasih pesan data 0 uh, bukan 0 rkosong message nya koneksi berhasil uh, selamat datang selamat datang selamat datang di aplikasi kita Eh, web ini hanya dapat Jenis. Begini, jangan hanya lah, kan semuanya bisa. Begini dapat diakses melalui aplikasi. Oke, ini pesannya juga tercepat. Tiga ketika dilakukan ini request ke hostnya, nanti responnya gini. Oke. Okay. Sampai di sini dulu untuk videonya kali ini. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Jadi, di video selanjutnya kita tetap uh, membuat autentikasi tapi bagian tampilannya. Oke, okay, terima kasih untuk semuanya. Ketemu lagi di video selanjutnya.